Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksanda lagu gurune adembelno. Plus nggih. dengan Pak Lurah. orang Ora pantes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saget sesarengan hadir wonten majelis ingkang saya Senajan basah Radinya ngecemok. Nggih. itu diwenei damen lungguh sak boten dadi masalah. Sing penting niat ngaji tados pahala ibadah. Sing lungguh ning damen ning basir tak dongake mulai pengajian little body. maupun gatel kelebon Ibu bapak rahimakumullah Seminggu yang lalu saya mendapatkan undangan yang sama peringatan 1000 hari kematian Mong bedane ngajine buat tentang Indonesia. <SILENCIO> ini cerewet lah, ini seronok, Seminggu yang lalu saya mendapatkan undangan yang sama pengajian seribu hari, tapi engkang ngundang boten Karyani, engkang yang diperingati kematian seribu harinya Raja Kelantan Malaysia. Terus Wong Malaysia pengen ngerti tahlilan niku Nokom wong malaysia pengen perso peringatan seribu hari niku nopo maka bapak ibu rahimakumullah, beruntung kula panjenengan sami manggonteng indonesia enten organisasi yang senantiasa menjaga keberlangsungan akidah ahlus sunnah amaliyah amaliyah ahlus sunnah organisasi menekonamin enah dotul ulama maka saat niki orang tiang nendikan ora penting non sing penting ahlu sunnah niku jelas cangkeme yang wahabi bukti nino po Arab Saudi niku zaman bian gah ahlu sunnah tapi merkombotan enten organisasi yang menjaga ahlu sunnah maka ahlu sunnah teng wahabi eh, teng yuwon sew teng Arab Saudi saat niki hilang dikuasai karo Wahabi, maka kita beruntung tinggal di Indonesia ono organisasi yang menjaga keberlangsungan ahlus sunnah ghemeni kona ulama lah no niku saniki kata fitnai milo amaliah amaliah no niku lah iso di langke Indonesia sinden niku wong uang seneng kali no potongan-potongan model al-kacong aliran kato congkla model-model RCTI rombongan celana tinggi indonesia ya kok seneng kali amalia liat sunnah wal eh pak polisi tak kandangnya udah dilanan HP woi HP nekros yang gaya malah post -tang posting posting bae senayu di foto di posting maka kulo seneng setiap kali menghadiri acara yang di dalamnya ada tradisi ahlusunnah wal Jamaah maka disinilah kemudian nahdlatul ulama melalui muktamar di Jombang mencoba mengeluarkan ide dan gagasan besar yang kita kenal dengan istilah islam nusantara wih konco-konco ansor banser kudu paham islam nusantara ni ku nopo jangan sampai kita gagal paham milo pesan saya yang pertama kepada warga ibu bapak ibu pati nyuwon saya salah pergaulan niku luwih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian lateng kota-kota besar-kota biasa salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian salah pergaulan nekumpun bidang dakwah saya neng kafe neng klub malam diskotik lokalisasi ketemu pural ketemu londe, ketemu PSK Niku luweh gampang dikandhani daripada sing salah milih pengajian. Lah jenengan mboten salah milih pengajian, tapi salah duduk ning ngarepe kiai kok tungkae slonjor. Jenenge eh. salah duduk kan? Langsung ditarik serat dan ini mengaku batin no orang rumah di sana kita tidak meletak meletak lanjutkan ngaji kitab taklim fitak dimil ilmi wa ahli hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiyainya rwokno usutuwa kemayu woyongono lunggo ngarep dewi tua jilbapet pingyong ngalah jiji Westowo <laughs> coba vaping, jangan-jangan saya pakai yoping. Panggil <laughs> ngiling-ngiling ya, salah pergaulan, luwe gampang dikandani daripada salah milih pengajian, milo. Manggolek pengajian-pengajian itu yang ahlu sunnah. nonton YouTube parang oleh, tapi manggolek kiai-kiai ahlu sunnah. Lagu-lagulah tambahi kiai ahlu sunnah an dia ahlu sunnahi coro nu. Soalnya saya ngerti kaidah Islam Nusantara niku namun tiang-tiang ahlu sunnah yang berbasis an dia Di luar niku buat bakal ngerti. Maka ada ustazah terkenal, tidak ada Islam Nusantara, adanya Islam Rohmatan Lil Alamin. Nah ini salah meneh. justru Islam Nusantara itu merupakan pengejawatan dari Islam Rohmatan Lil Alamin. Lagi dulu sombong sifatnya umum, ciri-ciri ini nopo, ngaji, calo, alusunah, wal jamaah, coro ngaji nyenengke orang gampang ngafir ke marang liyane maka dakwah itu mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang islam ciri-ciri ini biasanya nopo dakwahnya nyenengke loh aku tahu dikritik kali tiang-tiang saya seneng kali ngaji ini tiang NO ngaji kok karuguyon aku jawab dengan guyon, ilmumu tidak bikin cemu. Dengan ilmu guyonmu menjadi bermutu. Lawang musik seneng guyon itu biasanya dolane kurang atau turun kurang, bengi kancane kurang, oke, kopi kurang, panas. <tuh> Kecang kok jijik banget, Pak. Dia itu cangkem black gitu, Tutupin ji ji ibang. <laughs> Adeg sangat lah <tuh> cang. Yang -nyi gini weh, hmm. kau mau kau mulai kau cuma copot ya. Bu <laughs> copot tenan aku. We serapi dong. Sampun buh rubok kayak gini kau jepang yuy. Anasin jumbo lagi. Gitu. Harta. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan, tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan lah kandangnya. Kalau babai lo rapi neng, wello wella rapi kalau vokalis adroh ini, ba jamaah tibur apalagi hatimu, lo udan maleh, Bubar mawon gini pengajian ini. Selalu ala Nabi Muhammad, Bambaya cuma-cuma mundur-mundur, mundur. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan, ini. Matane. codot codot Jadi, Nyuwon Sewu, cara membedakan paling sederhana, tiang alus sunnah itu Islamnya menyenangkan. Maka, Ketika Mas Jadi Corbusier niku telepon kulo seminggu sebelum masuk Islam, niku Kiai Mbah Iya teleponnya ten <tuk> ya, apa yo ya? oh. dan meneh grimes, tetap pelanjut pengajian, siapa <tuk> mau ngomong grimes selawatan bisa pengecer anggur, mau ngomong bangun -bangu larutan tok. Pengombe enak murah kaget, bol. Nah. Salu ala Nabi Muhammad. Pak nah, kula paling anti minuman berkaleng, bangsa soda, rapik. Bangsa Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tag niku rapik. Nah. Apa meneh kerating jeng, rapik. Salu ala Nabi Muhammad. Nah. Lanjut. Cara wong edho udan jadi masalah nggih. Kenapa? Atas nama cinta. Cinta niku nopo? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. maksudnya nopo? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Jajalen. Aku tahu. <tuh> ya ngecae. Jijiji. Kok kepangetan men ngaji rana tisu <tipasian> tisu rana apa mene amplop Iya, ini gagal. Taplah, Eru Popin. Aku gembolina, aku pengen langsung nangin belas ya. piye ini loh, Mas. Kemeinya. Ini loh, Mbak. Mbak Ayung, bawa mati nom. So, kankapannya pink wedo. Kalo malaikatnya langsung bengong, kalo kemeinya gas. Salamulah Nabi Muhammad. Tisu. Kira teman ya. Tadku ada kuterlulasi guys. Kula weneing perumpamaan dan contoh Islam Nusantara dalam amalia sehari-hari. Termasuk mungkin soal ndongake wong mati. Dadi ajane ya, wong-wong kae sing kandha ndongake wong mati rono dasare niku sak janjane umpama dibukahe hadise dasare niku kisinan. Tapi sing ngomong niku rono biasanya malah wong ora tau ngaji. Kaya ikra'u, mau takum, yasin. semacam macem niku umpama wong niku gelem ngaji tenanan sak janjane kisinan tau enak contoh kok yuradha kok tenang atau tisu nih pere pere Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah kulon jaluk tisu al-fatihah <tihah> <tihah> <tihah> <tihah> <tihah> yeah, ini tisu nih berini kalau ini pilih soalnya Wis ya ping meneh sallallahu Nabi muhammad yeah. tawainai contoh tiang-tiang yang menolak tahlil membacakan doa kepada yang mati mereka menggunakan dasar nopo surat atau bah ayat 84 bunyinya apa wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan salah satu diantara mereka dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya wah ini salahnya teman berikut ini wong ngaji orang duwe guru ditafsir ke nganggu akali Dewi kamu kok kanjik nabi pun manfa saral quran biro'yi faliyatabawak makadahu minanar barang siapa menafsirkan alquran sesuai dengan kemampuan akalnya sendiri maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka contohnya ki atau bahwa lupa apa tinggi nolak tahlilan Niki sing jenengi tafsir ngopo jaka sembung bawa golok nggak nyambung lo, di lo saniki asbabul zule primon. sebab turunnya ayat ayat niki turun gara-gara kanjeng Nabi ajeng nyolati jenazah Abdullah bin Ubay niku tiang kafir tengkota Madinah yang membenci kanjeng Nabi. Kanjing Nabi layat, orang masalah. Kanjing Nabi Dugeni pemakamane boten masalah, tetapi orang ora di jenazah ini Karena waktu itu anaknya Abdullah bin Ubay minta sama Kanjing Nabi. Tadi ceritane ingatkan Abdullah bin Ubay niku musuh Kanjing Nabi, tapi anaknya Abdullah bin Ubay melebu Islam. Begitu melebu Islam, matur supaya Kanjing Nabi niku layat kancing Nabi layak lho kok copot. Oh, jar cingping gua gua wae Hilang tenang sebel Apa Oh, istorong, sok <tuh> Gaul, um, um, kan warna janda. <tuh> <tuh> <tuh> Masok tak gua, hmm. lu jangan-jangan wah. Kopi! Oh, kopi mau jalo, kok Aina, <tuh> <tuh> Kancing Nabi Layat kanjing Nabi Dugin dalmi anak ini ki matur Kanjeng Nabi mau nggak engkau mensolatkan jenazah Bapak saya sesaat sebelum kanjing Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay turunlah ayat ini wala tusalli ala ahadimin humata abad dan wala takum ala kubri. lah kok saya itu ingin nolak tahlilan pula orang nyambung milho saat ini ada bahasa ini mangan, ngaca hujan. kau isinya apa? -apa? mangatus-mangatus telungatus turan bodoh sewu sewu telungatus sewu mangatus yus rong ewu jadi cangkemmu diregani rong ewu tanya. Maka nuwun sewu, saniki menawa basa-basa ngoten Solawat oleh solawatan, ora Yasin oleh yasinan ora oleh. Tahlil oleh tahlilan ora oleh. Ora makna tahlil karo tahlilan. Napa bedane tahlil karo tahlilan? Tahlil niku durung diwaca. La diwaco diwaca jenenge tahlilan. Saking pun di Bu? Tahlilan. Yasin niku durung diwaca. La diwaca jenenge Yasinan. lagi roh ah niku jenenge Yasinan. Shalawat niku durung diwaca. La diwaca jenenge solawatan. masukmu gara-garaan ra kato Katok? Oleh. Katoan, Ya gondal gandul katok niku durung dinggo lawis dinggo jenenge katok ah. kotang durung dinggo lawis dinggo jenenge kotang kan kewer, kewer salah paham seperti ini biasanya nomor ke salah milih pengajian al-ilmu bila saikhin fa saikuhu saikton ilmu tanpa guru-guru ne salah milih guru-guru ne mbah ne se ya kaya kaya kaya kaya kaya muka-muka mas-masnya singkuno singkudanaan sok bojone ayu amin Rondo anak limolas. Kami loh kami lo, melu ngomong gitu. Oh anyorong orong. Kalau terangke Islam Nusantara, corona dulu ulama. ini kemerasak suara apa dulu? Oh, Soro plastik, mesti syukuri alhamdulillah. Kopok, <tuk> <tuk> siap kami ah di momen langka ini. Isu tak kirim ning patroli. Ini adalah gambaran pengajian nanti kita jeli Sinom Widodo, Parti Pengajian Tutupan Plastik, Senzur, ditutupi Sengisor, teles Hai, Hai, Hai, Hai, paling Hai, nih kono Hai, Hai, Hai, jomblo Hai, Hai, Hai, Hai, Hai, Hai, Hai, Hai, lo merupakan tukang terus yo maklum, rupa, maju. <gayu>, nipu, eh? Kata -kata, so ayo so, lawatan, so, tut, anget, so, se, so, Islam Nusantara heh, nah, woi Oh danutannya ya Kartanya nomor ada janji kalau oh, <tinyo> lagu niru mien aku sebentar suwe-suwe belum mah nuruti kekarapan musa wayah-wayah biar mesta wanti-wanti aja mulebumburi mbak-mbaknya minta lagu apa Cendol dawat berumah no Cendol Dawet bareng gurinek apa kayak tahu bulat digoreng dadaan harganya wih <tuh> Wi, mbak mbak Rungono tahu bulat digoreng dadaan cilik harganya lima ratusan. Masuk namu gudeir rasa neina model gratisan. <tuh> Masuk matamu. Cok cok. Awalmu ngerti lah, bidone sound system karo cewek bidone tipis sistem diragatin oke okay, kita wujud teh cewek diragatin te oke okay, tipe di kancane. <tuk> malah galau becek ke Allah ketoro wis baju tak beribik malah ditikung karo konco <tuk> sakit maka banyak orang stres gara-gara cinta maka saya selalu mengatakan cintailah pasanganmu hanya menggunakan hati jangan cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa kenapa? karena kalau putus cinta dari pasanganmu cukup sakit hati tidak sampai sakit jiwa <t -2> no rabi menahwa <t -2> kusus bertanda lagi no saya adalah tipe suami yang setia saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara Di wow. dimana? satu ning kene, satu ning kono, satu ning kono karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan betul apa salah ibu ibu? salah Itulah cowok selalu salah di mata cewek. <tik> <tik> Tapi saya sarankan mbak-mbak berapini -Mbak nggak karo banser ya, Jos. Katakan sama banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah si calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hirukan godaan si setan. Doa yudoya yu, terus doa singkirkan mantan mantan mantan kiki slabi semua para penggumbal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna di mana kau berada Oleh rupamu Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban banser melaku sesuk mlebu surga dikawal banser soalnya banser gitu tugas survei lokasi saat sadurunge ge mlebu surga di survei karo banser Ni siya, kia ini surga nih kia ya, ini melebur surga banget sering metu meneh. Berarti ya, istilah sesaku Sesaat ini surga digantikan Al alhasan hadroh. Meneng jokowi ini surga aku kalau dikerudin dari awam <men> muhadrawan. <men> Belum aja nonton wong kelon. Nila Sarate belajar Islam Nusantara nih kuw kudu duwe guru sing tepat. Aja ngawur milih guru. Lah kaya neng Solo neng Yogyakarta niku lak penyakit. ngaji mung ngrungoké radio. Padahal bola-bali kula kando, sing jeningi radio niku ana suara tanpa wujud. Lah ana swarane ra wujud wujute jenengé ini lagu-lagu, ini lagu judule, judulnya son semiki masyota udan jeroti hati hono suarane rono wujute ento janangi pak guru nentot mando eneng di al hadis salafiyah asyili tiyah ilo mando ketemu guru sing bener mboten gadah biaya Gus mandateng pundi mandoong gini Gus Miftah gratis ngapal ke Quran gratis diulang kitab gratis Dipakani buatan, tentara, dipakani. Tonggok kunci yang tak pakani. Santri kulak mangan li, be, gunung merapi pindah neng piring. <gulak> Genkulo kafe gratis. Mahasiswa mahasiswi sing kuliah sing sekuliah, mondong semuanya gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun. Neng geniku, genikus, mip, taniku, semua orang diterima banyak. Santri yang badannya bertato, rasa kaget. Gulao bernompo santri sa awak dari ndas sampai sikil ditato, termasuk titi t di tato. Pengakuan dari dia. Tapi saya cuci sholat dan gelem sholat, isokomat, ngocok koran tak tombol. Bahkan gula wengi di Surabaya ketemu preman watenya ditato beduk. Merduwangnya lowo mu, kita tuh boleh beduk. Lengok pak, cinta kali nu, kita tuh beduk. Enggih tutu endi ngi sore. Makasih. aku layra ketemu, tak no. Wee, paham Wee, kim cilu, kim cilu. maka segera menikah, aku no, malah kalau, aku nganan kamu ngiri, aku bertahan kamunya lari ya, ala Nabi Muhammad lawas ketemu guru sing benar baru awakmu ngerti ajaran sing benar makanya kenapa dalam tradisi ahlu sunnah kiai itu bernasab miftah ngaji karo mengaji gurune ngaji karo sopo, niku biasanya mungkin nyambung sampai kanjeng nanti milah awakmu jadi santri serban serb lebih baik begini lagu le bujo karo kiai pak kiai kulo derek lagi ya, Ibu, lagi lembu lagi, morong gongku. cinta ditolak, sar masih buka. Aku kan dulu lonte pitung hantu Ning nih. Neng Yogyogi, jama aku lonte pitung hantu, jama purle, sebu, purle yo, perempuan rela diusel-usel. Sesungguhnya, tanggal lebih mangkat ke Jakarta, ngopeni klub-klub malam se-Jakarta. Harap melu, orang makin kuat. Ku yang lebih rakyat lemat tu, senagi umbayuai. Oh, kau itu nenggele kemayu, lah kau tua jilbab piping lagi. Malah nawani, aku ya mata neyora mungkin. Aku naras ku ya tanah aku matin di Zayu aku bisa keracunan keracunan apa? susu kata lu <tasi> expired